Jangan lupa tuan-tuan apa-apa Sat sekerak dulu no, ya, nak ya weh Kalau nak kelih animasi kita Ha serunya Hei Kusina saik Haa oh, sedap weh tau cu kita Bapa ku? Wana no, kamu dia? Oh, kita dia buatan tak cengkak eh Aduh Gapok dia? Ya? Kita cekak kita diam, maka kita tak cakap kalau kita cekak tak diam Sangat dah boleh nyakit, berapa orang yang nombor kau boleh Eh, buat apa jadi orang begitu? Buat apa aku? Kau silap naik! Haa? Mana pun aku tuan Menteri Cidewi? Betul ke tidak? Mata tak nampak? Tak betul macam mana tuanku Nak minar air susah lah kalau kita tak akak tak boleh lah Sangat! Tak boleh nyakit semua ini jadi benda aku Tuan Menteri Dewi matang tak nampak? Tak aku Siapa dia lah nyanyi? Haa.. Uh, Tuan Menteri Saya mahu tak isteri aku mengajar selama Pati tengok benci lah kali ya Benci ke mana? Kira lah bibi dua orang Bagaimana dia? Ais Timbal bibit dua orang Bapa lah kau bawa dua orang Ais Timbal saya tu <laughs> dewi biar orang darat tu di kami tuam Menteri Dewi matang-tahal apa? kenapa? dia uh, kamu tahu ya kau ke aku mengajar meku putih aduh menutup kalau nyanyi aku tuam Dewi keluar ke -keluak. aku colek mantar dia oh ya doh dia tak dengar kata mana? kata begini hei Tuan Ibu um, tak seharusnya putih mata macam tuan Menteri um, Ciri Dewi ni Ibu kata! Ibu kata Macam mana no, ibu kata? Hmm, Duduk! Lepas tu? Uh, kalau mari, tahu kan dia ada meko putih kak? Masa raja meko putih nak kisahkan nilai Ok kakak, okay, okay, kakak okay, berani Ibu oh, kata begitu! Ibu kata begitu Dia jawab? Dia jawab Aku tuk -tuk, tak takut takut ada meko putih dia kata Anu Mereka putih dia kata, buah saja besar dia kata Gesit buku tahu, sini tahu Di PCB nak kelihatan, tak boleh jepuk Jadi dia kata begitu? Dia kata begitu Apa tu Dia kata kalau lagi, anu Mereka putih Aku nak colek putih mata juga Hei, sakit aku dia kata, mana tu Apa dia? Tuan Pertima atau so, kacik dia lah, kacik dengan mana tuakku saya kita boleh ya Heeey, pengaturan sana Kudia Kamu dua apok Tunggu tuakku Mendo tuakku saya sendiri si, Dewi, ya Maksud saya lapok, Mana aku? Ada lebih banyak ya Ini Ha ha ha ha ha ha Bila <SILENCIO> nyakit da dah wadah-wadah ga Dah selalu pagi bumi jaduh iwi Kiki ngepemak dia uh, pula puno nombor Yo yo bono tom terisi dewi bono Pati maka jernumi koputi Magini tepak bono Benerlah juga nih maka jernumi eni eh, Mujulah juga nih magi tepak bono Oh no, tuan Petri Tirewi ni ga ni Tak suka doa tu pada dulu Sesa sungguh lagi bono so geni Aduh ah, tu, bona tuan Petri Tirewi Tau payah lagi bono duk cerita Pati suruh tahu sekalau-kalaunya Kalau -nyo. Kala begini jadi Bona tak so usi Bona tak so koba Pati mari ni ke bona Pati tahu duk bona tak nampak Ni nak cerita apa ni Citalah banget pada Bondo Bondo tadi lihat sungguh nagupo ni Nino kayak gampo ni Sesolah juga Bondo sore Begini Bondo Bondo selalu simbol selalu selalu apa. Biarlah juga pasangnya dari Tunggoro koke nge Pasangnya bujupo Dewa bantara guru aku Pasangnya ambil, buka mah, buka pegok Jalan mah, jalan pegok Buah abo Buka madai, buka pera Jalan mana, jalo juga jalan pera Benda tu bahaya ni pati tak kira Bono Bahaya tak bahaya pun Asal Bono ni Seperti dahulu kala Pati yang lo pergi cari Benda untuk ambil putih pantai Bono Selonlah juga ni Pergi dengan segera Semua Bono tak nampak pun Bono doa juga ni biasa lama. Sesola juga ni mono sore iya iya lah cukup dijeri cucu-cuku maka je nama kau putih nenek lah orang okay, panggil satu kupaduh ke Dewa Bantara Guru aku apa dengan asbak apa dengan kando? cucu daté tempat teknik Dewa Bantara Guru aku aduh kau keringi bedok ada bedok kasar aduh kau keringi alat tak tahu eh Aduh nenek padau Bantara Guru aku Pati mari ni nenek sore dengar jauh reka nenek Begitu lagi pati dalam mencipta-cipta bayi, pati gusi pernah pati tuan menteri si Dewi, mata tanah padanya corek, kepada tuan menteri mayu murah istri, ayun memang raja yang celaka, dengan sebab cucu, pati nang ini, namilah cukup pekak, nama pekak pegok, jalan macam pegok, naik dibuka, ikan istilah sisi tersolok, begini cucuku memang raja namanya putih cucu, Bukailah juga nenek tertibui Buka emas dan buka pegu, Jalan mah dan jalan pegu. Dengan sebab Nenek bimbi kalau butuh soga, Buka emas dan buka perut Jalan mah, jalan pegu. Kena bunuhlah rakyat cucu soge? Kalau butuh dua orang Kena bunuhlah cucu dua orang Aduh nenek dewa bantar aku, aku. Tuh payah lagi duduk aja boyo bantar begini kami minyak kami tahu butuh jalo mah jalo pego kami mah kami ambil buka mah buka pego itu peseh kepada gini nenek saja biarlah juga nenek ambil buka mah buka pego jalo mah jalo pego selamih lah juga nenek dewa bantara guru aku baiklah juga aku sapa duk ditepak koleng-koleng kula naro sinilah. Tepat ikan selagi lain sizi tak harus senang. Nake perjumpaan aku buat Hari ini sebelum juga aku capa untuk kamu kapek Aku nak pernah polis yo ada yang menung president kalau pernah pulih kepada karena kecim satu mudo. Jangan capa kerana kumpadi di dalam serako di dalam sio di luar sio bilik cerio. Jangan capa kerana kumpadi dalam serako. Aku nak capa untuk kamu kapek jalaman dan Tidak dapat Tidak tidak Bagaimana kerjakan Yang terakhir di sini sono. di sana Ria nyatir Kumpir oleh hati Di dalam dada Hari ini buta mata pada aku Tentulah juga Jelek Serta tidak kalau. Semuanya Tidak ada apa-apa Hari ini Jalan marah Jalan pegang Sudah kutu Dengar saya juga punya bunuh Walau aku seribu Dengar saya Kalau tidak bunuh Tetulah juga mama, aku perdi balas rukun. Mama yang tidak ada aku juga agni. aku layak penakwa nakut hamtri Aku nublok dulu, dulu ikan serak gilir sisi terus. Nampak nampai mata bon aku mano monodom triki lewi mono babugo sudok akamedo poka mampo kapego jaloman jelo pego bandu de ku aguno la ku ana kami bago no la juko, Buka pokani poka mampo kapego aja kalau kena bunuh la jugo soro kita putu sorak kena bunuh la jugo do okay. orek kami siapu ke sinah kenami kesela sisi tarsono jadi buka mah buka begoni wa guno muka ik selagi ni sisi teruno kalau putus arah kena bunuh la soke kena bunuh soke kalau putus lorong kena bunuh lorong Jadi tak putus arah apo bagi kau dua-dua guno patulah kami gusti putus putus soga ah guriah putus soga ah kita dah jati we eh. serano dagok kita rok doh no bewo Cauti menaruh dua hari Sama-sama hmm, bunyi kata kena bunuh seorang nak cauti sehari Men apa agak mati mak Tuduh setahunmu ni Lawa setahun aku tak takut mati Penyelawa, penyelawa. Punya lawak? Kalau lawa setahunmu tak payah Ramai lawak lah Tubuh di kota baru, punggung dia terkandung Pergi Goyah lahir ke hoyah ni Kecep mula Mari pun guduk kata baru tu Gusuk kuasa sekarang tu tak sedap dengar tangan Pengasuh sahih tu. Pengasuh mana kita nak buat Gini ku Aduh kita seluruh belakang lah buat Kena kena kena jumpa abang tu ikut tu di Dewi dah Kita nomor satu ni nak suruh pulih dia Kalo dia mata tak nampak tu ikut raya lah kata Haa bukak mah bukak perut jalan man jalan perut ni Putu dah sorak Kena bunuh lah sorak Ikut dia nak bunuh siapa-siapa Siapa-siapa pun Tahu tak omor sorak kan dia nak bunuh siapa pun Eh kena Dahlah tau omor sorak itu nak bunuh dia pun Aja sangat jasa Jadi mum Nombor dua Rizal, Rizal tak tahu. Rizal nak buat jalan hari ini